pagi hari ini persahabat ya untuk mengawali perjumpaan di pagi hari ini tentu bangun akan menyuguhkan kebahagiaan dulu nih lihat yang manis-manis ya momen suapan dari Lesti untuk Bapak Bilar Masya Allah banget ya Bunda Lesti selalu romantis Bapak Bilar pun selalu romantis selalu menyuguhkan kebahagiaan selalu memberikan, selalu memperlihatkan Kekyutan, kegesrekannya, Masya Allah banget ya. Pokoknya kita selalu dibuat bangga dan selalu dibuat bahagia oleh Lesti dan Bilar. Semoga rumah tangganya selalu bahagia. Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Memang persahabat ya, Lest Di luar sana memang banyak sekali persahabat ya, yang memandang tidak baik. Lesti Bilar itu memang selalu dipandang tidak baik oleh orang-orang yang syirik terkhusus untuk Papa Bilar yang selalu dihujat, yang selalu difitnah, tetap semangat untuk Papa B, tetap menjadi orang baik, tetap fokus dengan kebahagiaan Lesti dan Bilar, para sahabat, ya tetap kita support sebagai fans sejati, selalu mendukung yang terbaik apapun itu buat idola kesayangan kita. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan. Kita lihat persahabatnya, salah satunya dari akun bangga mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, sehat-sehat, selalu, bahagia, selalu leslar dalam lindungan Allah SWT Til jannah, amin Ini doa baik baiknya ya kita aminkan, mudah-mudahan terkabul Dan kita lihat juga sahabat, ya ke komentar selanjutnya Dari akun Intrida1972 Hitung-hitung penggugur dosanya Bilar, yang fitnah dapat dosanya Tuh yang fitnah dapat dosanya Papa Bilar Mudah-mudahan selalu Sehat, selalu bahagia Dan selalu menjadi orang baik Amin Kemudian persahabat disimak juga Ada kabar bahagia di tanggal 26 Ini persahabat ya Alhamdulillah Baby L sudah masuk ke 7 bulan Wah Masya Allah banget ya Selamat nih untuk Abang Fatih Yang sudah memasuki umur 7 bulan Sehat selalu Mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua, menjadi anak yang soleh pastinya. Amin. Kita lihat juga bersahabat ya, doa yang diberikan oleh salah satu fanbase dari Abang Anus Masya Allah, Tabarak Allah, Abang, ayahku sehat panjang umurnya, untuk online-mu hanya bisa mendoakan, jadi anak yang soleh, kedua orang tua Jadi anak baik, cerdas, dermawan Amin ya Allah Ya, masya Allah banget ya Mudah-mudahan doa-doa baiknya dikabulkan Dan apa nih doa dan harapan kalian bersahabat ya Silahkan tulis di kolom komentar Mudah-mudahan doa baik kalian juga kembali ke kalian semuanya Mudah-mudahan sehat selalu, kompak selalu untuk kita semuanya Amin Selanjutnya bersahabat disimak juga ini ada momen spesial yang kita dapatkan semalam dari Papa Billar dan Bunda Lesti yang mengunggah sebuah foto cute dari Baby L dan banyak tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari Mama Iis ya ikut menanggapi Mama Iis mengatakan gantengnya nak katanya sambil memberikan love hitam 3 untuk foto Baby L. Wow, saking gemesnya bersahabat dia ya. banyak orang-orang yang tentunya seneng. Bahagia melihat Abang Fatih Yang tambah lucu Makin ganteng, Masya Allah Luar biasa Selanjutnya persama disimak juga Ini ada momen ketika Papa Bilar Kedatangan tamu spesial Sony Wakwap Persama dia Dan kita lihat salvo kalimat yang diposting oleh Sony Om Rizky Bilar Baik banget, makasih ya om Katanya tuh, ini salah satu Bukti bahwa Bilar memang orang yang sangat baik Salah satunya juga diperlihatkan oleh Sonny Wakuow Yang sudah secara langsung bertemu dengan Papa Bilar Dan main ke rumah bersahabat Dan Sonny Wakuow mengatakan Emang Rizky Bilar itu orang baik banget Kita makin bangga Kita makin selalu bahagia mengidolakan Lesti dan Bilar Dan kita lihat juga ya Komentar pun diberikan Salah satunya dari akun Nonon askar Mozad mengatakan Masya Allah, sepertinya Papa berbagi. Kalau udah berbagi, gak padang bulu, berkah, barokah, Papa rezekinya lancar, amin. Masya Allah, banget ya, amin. Mudah-mudahan lancar selalu rezekinya. Kita selalu bangga banget ya, hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang syirik, orang-orang yang selalu memfitnah Papa Bilar. Kemudian juga bersama, ya, jadi simak, kita mampir ke fashionya Abang Fatih. Perhatikan fashion Dior yang dipakai oleh PBL Dimulai dari baju dibanderol seharga Rp rupiah. Wow, harga yang sangat fantastis Dan celananya pun lebih mahal persahabat ya Dibanderol Rp rupiah. Ini sih memang luar biasa Harganya bukan kaleng-kaleng Berkah dan barokah selalu untuk idola saingan kita Dan semoga... Rezeki idola kita juga nular ke kita semuanya Amin Dan kita lihat juga persahabat ya info Sementara polling couple media of the years 2022 Lesti dan Bilar ini masih di posisi kedua Dan untuk perolehan votingnya Hanya beda tipis banget ya Dengan Rangga Azob dan Haiko van der Velken. Cuman beda Sekitar seribuan doang persahabat ya Tuh Apabila Bilar, Bunda Lesti mendapatkan voting 22 votes Sedangkan Rangga Azob dan Haiko van der Vecken mendapatkan voting 251.673 votes Yuk sama-sama terus kompak untuk mendukung Lesti dan Bilar di Couple Media of the Year 2022 Semoga semakin banyak dukungan untuk idola kita Kemudian persahabatan simak juga Vitamin Semalam nih ya. Momen yang sangat luar biasa juga yang kita dapatkan Bunda Lesti kembali main badminton Ini sih tentunya luar biasa banget ya Wanita-wanita tangguh nih Wanita-wanita hebat Salah satunya Bunda Lesti yang terus semangat Terus memberikan kebahagiaan untuk warga Konoha Masya Allah banget ya Kita lihat juga momen Bunda Lesti main badminton Bareng Bang Adi Sky juga ada bersahabat ya Wow Ini sih kebahagiaan banget ya Untuk keluarga Konoha melihat vitamin semalam yang kita dapatkan. Selamat untuk para juara Toba Boys Angels, tuh. Juaranya Toba Boys Angel adalah Bunda Lestik Kejora Kita juga masih menunggu kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel LivaTV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar gembira dan kabar bahagia hari ini dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi, ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.